This is Taylor Swift and you're watching my new video me on Breakout Net with boy William. Secret place.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 Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi-informasi terhangat tentunya seputar Ayu Ting Ting. Ada yang berbeda di bulan puasa kali ini. Di sini ada penampilan Ayu Ting Ting yang menjadi sorotan karena terlihat begitu cantik dengan mukena yang ia gunakan ketika akan berangkat terawih, di pemirsa begitu cantik dan juga elegan wajahnya sangat imut dan juga menggemaskan dari Mama Hani, masya Allah cantiknya. Semoga dapat jodoh dan Imam yang soleh, tampan dan mapan, jujur setiap penyayang penyabar bertanggung jawab, sabahagian Ayu lahir batin dunia dan akhirat amin, Terima kasih Mama sayang Hani atas doanya semoga diijabah. Cantik banget, masya Allah ke Ayu cantik di <disposable> jam <objectively> Ayu Ting Ting ya cantik banget Masya Allah cantik lahir Gantikan Ayu memang sangat luar biasa ya masih tak memakai make up tebal namun Ayu Ting Ting masih terlihat sangat cantik permasa selanjutnya juga ada kebersamaan dokter Mawar dan juga Ayah Rojak serta Umi Kalsum yang sedang merayakan dan juga melakukan puasa bersama dan buka puasa bersama dan di sini dokter Mawar membagikan kebahagiaannya bisa berkumpul dengan keluarga keluarga Ayu Timting meski cuma sederhana namun sangat berkesan di sini juga terlihat Ayah Rojak sedang memberikan pelajaran nih sedang belajar ngaji bersama dengan Bilkis dan juga Umi Kalsu di sini juga ada video Umi yang sedang mempersiapkan bukaan untuk Ayu dan juga semua keluarga Tanggung-tanggung nih ya, kalau masak banyak banget karena suka ada tamu mendadak. Ini wah, banyak banget! Ini adalah persiapan untuk membuka Ayu di lokasi syuting. Pemirsa, oke sahabat semua, di sini di sini ternyata ada sebuah galeri dari Story Boy William, dimana ada Taylor Swift, pemirsa yang memberikan sebuah... Say hello kepada Boy William. Dan di sini juga Boy William sangat kaget nih, wah. Seorang Boy William deal sayang langsung dimatikan. Dimatikan oleh Tyler Swift, pemirsa, sesuatu yang sangat membanggakan Dan di sini juga ada keseharian Boy William hari ini. Yang langsung dari story boy William yang mimin sajikan untuk sahabat semua di rumah bagi sahabat semua selamat menjalankan ibadah puasa dan mimin akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masukin nanti pisangnya dimasukin pisangnya dimasukin nanti baru selesai dia udah dingin baru masukin ini pacar cinanya ditirisin, diceburin tapi dia harus dingin supaya dia gak mekar tuh jadi kita olahnya buat panasnya dulu hmm, ulang kali mau pacar cinanya ulang kali mau pisangnya dulu baru nanti udah dingin itu, ini ditirisin ini dinim pakai air udah mateng ya baru ditirisin baru nanti masukin pas sudah dingin jadi deh kolak pacar cinanya buat kalian Ayu dan Shifa ya anak-anak alien -anak, pasti suka banget ini kolak putih aja pulang kaling sama pisang nanti kalau dia sudah dingin baru masukin ini acar tinanya udah mateng banget dan direndam sama air matang ya tuh nanti dia diirisin baru dicemplungin kemari kalau dia sudah dingin. Jadinya enggak bakal mekar lagi pacar cinanya, oke? Okay? belajar anak-anak ibu. Inilah kolaknya tuh. Lihat kan? Dia enggak bakal mekar. Dia terpisah. Nungnya nih, ibu kasih tahu. Jadi dia enggak bakal bengkak lagi pacar cinanya. Tiga, tiga masih sama, dia, dia, dia, dia, dia, dia, dia, dia, dia, dia, dia, dia, ya dia, dia, dia, dia, dia, dia, dia, dia, dia, dia, You dia, dia, dia, dia, dia, dia, I I'm not wasting, like launching, launching today Dan ini bagus banget Gue udah coba semua body care-nya As you guys know Mereka ngeluarin the body scrub Brightening shower scrub Serumnya nya The lotion And kali ini Baunya uh, The best Buh, Kalian langsung coba aja Ini semuanya mengandung 7x ceramide Langsung kalian kelihatan bedanya Yang satu lebih cerah And it looks more clean This time it smells The best Kalian tuh bener benar harus coba yang ini Baru aja launching It's still new, still fresh in the market Go grab it Semua produknya Scarlet Udah Bepom Not tested on animals Grab it now Gue baru nemu ada tempat driving range Di dekat rumah gue Alam Sutra. Tempat asik banget, Anggay Secret Place. Udah tak tertandingi pokoknya ini, ya. Paling the best. Hmm. pokoknya tok banyak buat kerja setiap hari. Nemo, lu yang order, terbest nih belum ring sama oh, kapoknya hmm aduh makan nasi panas digaduhin ah oh. terbaik cobain sekarang juga order Ternyuh cepet banget abisnya, tingting -ting kuliner guys. Ini guys, nongkarannya, bisa kalian order di, tingting -ting kuliner sumpah gak mau berhenti. Hmm, hmm, kepalanya nih, booming, lumpia, kering. Hmm, nggak banget. Hmm, hmm. Ini yang terbaik bumbu-bumbunya, berkat tangan-tangan. Hmm. Hmm. Aduh, rasanya ini gurih enak, ini pedas manis. Aduh, tapi pedas oke okay banget. Hmm, hmm. Cuma kuliner yang. Apa Makasih Anda, sama makasih Nanti uh, Najla Sukai kis. Enak Suka banget. Mm. bukannya semua itu ya? jadi wajib semuanya harus coba ini namanya Good Aura Brightening Serum dari True Glow serumnya tuh ya bisa mencerahkan wajah glowing udah gitu bikin kulit jadi sehat juga aku tuh selalu pakai pagi dan juga malam kalian harus lihat ya nih toh glowing kan ini pokoknya nggak perlu skincarean yang mahal-mahal deh pastinya ini cuma 70 ribuan aja dan nggak kaleng-kaleng guys jadi tanya aja langsung ke instagramnya yang dipakai sama ayu tingting